Anggota keluargaku yang terkasih, Ibu Ida, Mas Sepad, Mas Pandu, Mas Dani, Adik Dian. Malam hari ini kita akan memulai pertemuan doa keluarga. Pertemuan ini tujuannya adalah supaya keluarga Katolik memiliki ketahanan higienis dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Supaya keluarga Katolik menyadari bahwa menjaga kesehatan merupakan ungkapan iman dan supaya keluarga Katolik memiliki ketahanan iman dengan melaksanakan pertemuan doa keluarga secara teratur. Mari kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan Puji Syukur nomor 650. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya baka Bersekutu dengan Tuhannya Percayalah pegang sabdanya hidupku dalam Yesus sungguh bahagia mari kita memulai dengan membuat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin. Amin mari kita hening sejenak kita ucapkan doa pembukaan secara spontan saya persilahkan salah satu dari kita untuk Membuka pertemuan kita, doa kita dengan doa pembukaan. Bapak di surga, engkau bersabda bahwa jika ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di dalam engkau. Datanglah di tengah-tengah kami ya Bapak, agar doa kami ini sungguh memberikan manfaat untuk diri kami, untuk keluarga kami, dan untuk saudara-saudari kami di sekitar kami. Amin. Terima kasih, Bu Ida. Anggota keluargaku yang terkasih, mari kita mencoba membaca atau mendengarkan pernyataan Presiden kita. Masih ingat? Tahu siapa Presiden kita namanya? Siapa? Siapa Presiden kita? Joko? Jokowi Joko, Joko. Presiden kita mengatakan tentang hidup di fase new normal. Mari kita baca. Bapak Jokowi menyatakan Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi penafasan COVID-19. Maka kita diminta untuk mempersiapkan dengan baik dengan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Tujuh hal pokok yang disampaikan protokol kesehatan yang harus kita terapkan. 1. Kebersihan tangan menjadi yang utama. 2. Tidak menyentuh wajah sembarangan. 3. Ketika bersin tutup dengan lengan bagian dalam 4 selalu menggunakan masker 5 menjaga jarak 6 bisa melakukan isolasi mandiri dan yang ketujuh menjaga kesehatan dengan makan bergizi istirahat yang cukup olahraga dan minum vitamin itu pernyataan kata-kata pesan dari Presiden Jokowi Presiden kita. Nah, sekarang mari kita mendalami apa sih itu maksudnya untuk kita. Mengapa kalau kita diajak untuk melaksanakan ketujuh protokol kesehatan itu? Apa alasannya? Ada yang tahu? Mengapa kok kita diajak oleh Pak Presiden untuk melaksanakan ketujuh protokol kesehatan itu? Ibu Ida? Biar terhindar dari virus covid Supaya terhindar dari COVID-19. Oke, Mas Untuk memutus penyebaran rantai COVID-19, memutus rantai penyebarannya, Mas Pandu? Eh, uh, ikut membantulah untuk uh, pengurangan COVID-19. Kalau kita mematuhi tujuh ini, oke. Okay. Dengan kita mematuhi, kita membantu untuk memutus penyebarannya. Pak Chani, kira-kira apa? Apa kira-kira? Mengapa kok kita harus mentaati ketujuh uh, protokol kesehatan itu? Tadi sudah ada memutus penyebarannya, mungkin supaya kita sehat gitu ya, supaya kita sehat, tidak sakit. Lalu yang kedua, apakah keluarga kita sudah melaksanakan isi protokol kesehatan ini? Nah, ini untuk keluarga kita sendiri ini. Sudah belum kira-kira? Kalau -kira? sudah, dari tujuh itu mana yang sudah kita lakukan? Uh, nomor satu sudah. Nomor satu sudah, menjaga kebersihan uh, tangan. Caranya gimana? Cuci tangan. Mencuci tangan. Sesering mungkin. Sesering mungkin. Adek, apakah keluarga kita sudah melaksanakan itu? Sudah belum? Sudah. Yang mana kira-kira? Nomor berapa? Nomor? Sina. Nomor enam. Melakukan isolasi mandiri. Jadi tidak pergi main kemana-mana. Ya. Di rumah saja. Mas ini nomor berapa? Nomor empat. Ini kita praktekan ya. Masker. Pakai masker. Gitu. Mas Pandu? Eee, nomor tiga. Nomor tiga. Ketika bersin, menutup dengan lengan bagian dalam. Kalau Bapak yang nomor tujuh, makan bergisi <gül> Makin tunggu, Bapak ya. Makan bergizi. Istirahat cukup. Jam sepuluh sudah tidur. Ya. ya. Olahraga kadang-kadang, Se sebaiknya seminggu tiga kali. Mari kita melihat dan mendengar gambar kitab suci. Kita secara bergilir membaca kitab suci yang disediakan untuk pertemuan ini. Nanti Bapak yang mulai, lalu Ibu, Ade, Dani begitu ya, Dani ya. Satu orang membacakan satu teks, sementara itu kita yang lain membaca kecucu protokol kesehatan di atas di dalam hati. Jadi ketika Bapak membaca yang bagian A, nanti yang lain dalam hati tujuh hal yang tadi sudah disampaikan Tepat mulai ya, dari Yakobus 4 ayat 8 Mendekatlah kepada Allah, dan dia akan mendekat kepadamu Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa Dan murnikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati Dari Lukas bab 6 ayat 31 Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bukankah manusia harus bergumpul di dunia dan hari-harinya seperti hari-hari orang utahan? Yohanes bab 1 ayat 2 Saudaraku yang kekasih, Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Satu Korintus bab 3 ayat 17 ada orang yang membinasakan baik, baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah adalah kamu. Baik, terima kasih. Kita akan mengulang lagi, sekali lagi proses ini. Membaca kitab suci perlahan-lahan saja, nggak usah tergesa-gesa. Lalu ketika yang lain membaca kitab suci, kita membaca tujuh hal yang tadi menjadi bagian dari petual kejahatan. Nggak usah buru-buru ya, baca kitab suci -nya ya.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 hari-harinya seperti hari-hari orang paham. Saudaraku yang kau kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus setelah kita dua kali mendengar sabda Tuhan dan sambil membaca dalam hati ketujuh protokol kesehatan maka mari kita hening sejenak kita hening selama dua menit untuk semakin menersapkan sabda Tuhan baik setelah kita merenungkan sabda Tuhan selama beberapa menit tadi Mari kita semakin mendalaminya. Pada Injil Lukas yang di bagian awal tadi ada kata kamu. Coba dicari dulu Injil Lukas hmm. yang nomor B, yeah. ya, e. yang nomor B. E. Sudah ketemu ya, ada kata kamu. Pada kitab Ayub ada kata manusia. Ayub itu yang C. Ketemu? Ya. Yeah. Pacarnya sudah ketemu. Pada surat Yakobus ada kata mu. Yakobus itu yang mana ya? Oh yang A, yang A Yakubus, ada kata Mu, mendekat Kepadamu, bersihkanlah Tanganmu, gitu ya Sudah ketemu semua ya Nah, kira-kira siapakah Yang dimaksudkan dengan Kata-kata tadi itu, kamu Manusia Mu Kira-kira siapa yang dimaksudkan itu kan? Siapakah yang dimaksud dengan kamu oleh Lukas, manusia dalam kitab Ayub, danmu dalam surga Jakobu. Siapa yang dimaksudkan Kita semua. Kita semua. Wah, oh, kata adik kita semua. Apakah ada yang punya gagasan lain? Pendapat lain? Cuma setuju bahwa ini untuk kita semua? Coba kita Ayo. terapkan untuk kita Ayo. semua. Dan sebagaimana kita semua, sebagaimana kamu kehendaki, kita semua kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. gitu ya. Lalu yang uh, Ayo. Ayub. Bukankah manusia kita semua ini harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Lalu yang dari Yakobus, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu, kepada kita, ya. ya. Bersihkanlah tanganmu, tangan kita, kayak orang-orang berdosa dan murnikanlah hatimu, hati kita. Begitu ya. Sebagai keluarga Katolik apa yang mesti kita lakukan untuk hidup dalam masa new normal ini berdasarkan teks Kitab e, Surat Efesus, Yohanes dan Korintus? Kita baca dulu Efesus. Mas apa? Efesusnya: "Orang tidak pernah membenci tubuhnya sendiri, tetapi dan merawatnya." Oke, okay. kira-kira dari yang Efesus itu, apa yang dikehendaki dari kita sebagai keluarga Katolik? Mas Pandu boleh menjawab. Kan? Dari yang e Ibasus tadi Sebab orang tidak pernah membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatnya Kira-kira yang dikehendaki apa? Menjaga tubuh kita, menjaga tubuh kita. Makan e Menjaga tubuh kita Sama seperti kita Menjaga orang lain seperti Sama seperti kita menjaga orang lain Yang ketiga Yang ketiga, Johannes. tiga Yohanes Tiga Yohanes ya Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Kira-kira, sebagai keluarga Katolik, apa yang harus kita buat supaya kita mengikuti yang disampaikan oleh Yohanes tadi? Menjaga kesehatan jiwa dan raga. Menjaga kesehatan jiwa dan raga. Kalau menjaga kesehatannya, gimana caranya? Tadi yang protokol kesehatan tadi. Kalau raganya, kayak protokol kesehatan ah. itu. Kalau jiwanya ya kita berdoa. Berdoa. adik Menjaga menjaga kesehatan tubuh kira-kira gimana? Menjaga kesehatan badan? Kalau protokol kesehatan tadi? Istirahat yang cukup. Kalau Mas Dani makan makanan yang bergizi. Tidak boleh makan hanya mie terus, ya? Tidak boleh makan mie terus. Makan yang bergizi supaya kita sehat. Dari satu Korintus. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Sebagai keluarga Katolik, apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Surat ini. Sebab bait Allah adalah kamu, dan kita diminta untuk e, menjaga supaya bait Allah itu tetap kudus kira-kira gimana caranya tubuh kita ini adalah bait Allah supaya tetap kudus bagaimana kita menjaganya satu ya tujuh hal itu harus kita ikuti apalagi ya kedua supaya bait Allah tubuh kita tetap kudus tetap sehat tetap baik apalagi kira-kira berdoa menjadi bagian kira-kira ya. ya ya menjaga bait Allah tubuh kita tetap kudus dengan Berdoa. berdoa misa ya walaupun pas uh, Andi sudah boleh belum sudah boleh misa belum boleh ada sudah belum sudah boleh belum, belum. ya mas Andi sudah boleh belum. sudah mas Evan sudah sudah misa belum sudah ya kalau sudah boleh kita ikut misa gitu kan jangan takut takut yang penting kita merasa yakin kita sehat pakai masker di sana cuci tangan supaya kita bisa menjaga kekudusan jiwa kita tubuh kita mari kita membandingkan kedua gambar tadi yang sudah kita dalami bersama dengan apa yang uh, diajarkan oleh gereja apakah gambaran teks Lukas Ayub, Yakobus, Yohanes juga sesuai dengan gambaran hidup kita saat ini, sudah sesuai belum kira-kira? iya, -kira? sudah tapi ada yang tidak lah ya, apa yang apa yang tidak? kalau yang protokol kesehatan itu kan tidak bisa isolasi mandiri, tidak bisa isolasi mandiri Kan harus harus kerja, harus keluar ya, untuk kita harus lain. kerja, harus keluar ya. untuk orang tua ya, untuk anak-anak yang memang tidak harus sekolah ya sebaiknya tidak kemana-mana supaya kita tetap uh, menjaga uh, kesehatan kita pesan apa yang disampaikan Tuhan untuk kehidupan kita hari ini? apa yang yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa yang pesan apa yang disampaikan? adik Pesannya apa kira-kira? Pesan Tuhan. Kalau dari yang Korintus tadi supaya kita tetap menjaga kekudusan uh, tubuh kita sebagai bait Allah. Kesehatannya di situ. Supaya tidak rusak, tubuhnya tidak rusak, supaya kita tetap sehat. Merawat tubuh kita. Ada lagi? Pesannya apa kira-kira? Dari Efesus misalnya, kita bisa menemukan pesan apa? Ini Efesus. Yang, yang E itu merawat. Tuhan ingin apa Mas Andu? kita menjaga orang lain juga selain diri kita menjaga orang lain juga, jadi kita menjaga diri kita tapi juga kita menjaga orang ya. lain Mas Dani, berbuat, baik Oke. Okay. Mas apa apa yang Tuhan ingin kita lakukan melindungi dan merawat tubuh kita Ibu? Kita berusaha hidup lebih sehat daripada sebelumnya. Iya, gitu ya. Di new normal ini, kita berusaha menjadi lebih sehat lagi. Kalau tadinya pulang dari mana-mana langsung makan, ini, eh, tahan dulu. Kita cuci tangan dulu. Seperti itu. Mengapa pesan protokol kesehatan dan keselamatan dari Tuhan penting untuk kita? Mengapa pesan protokol kesehatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden tadi di bagian depan, dan dan juga keselamatan dari Tuhan penting untuk kita. Mengapa itu penting? Karena, jawabannya di nomor yang Korintus tadi ya, karena tubuh kita adalah, adalah bait Allah. Allah. Maka kita bertanggung jawab untuk merawat, melindungi, menjaga tubuh kita. Dan Bapak Presiden sudah memberikan anjuran dengan protokol kesehatan tadi. Kita akan membaca penegasan dari Tegas kitab Suci dan juga e, dari ajaran gereja. Saya mulai satu, Bapak mulai yang atas, nanti berkiriran, sekarang dibalik, yang kedua nanti Mas Evan, lalu Mas Pandu, begitu seterusnya ya. Firman Tuhan memberi jawaban iman kepada kita, mengapa harus menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan merupakan ungkapan kasih kepada sesama, kasih kepada diri sendiri, dan kasih kepada Allah. Firman Tuhan menerima tubuh kesemani kita sebagai baik Allah, dan menegaskan tanggung jawab kita sebagai tubuh jasmani kita yang merupakan tempat kediaman Allah tersebut. Cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri dan cinta kepada sesama menjadi bukti partisipasi dari karya penebusan Allah. Untuk ketahanan iman kita kepada Tuhan, kita pun harus selalu mendekat diri kepada Tuhan untuk Allah bersama. Pemazmur Pihak pengelolaan modal aku Indonesia merasa aku dan sebagian cinta aku tidak takut Apa yang pengelolaan modal di Indonesia merasa tidak baik, sehingga pihak pengelolaan modal di Indonesia merasa tidak di Jangan takut karena aku menyertaimu. Jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Ya, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Dengan tetaplah beraktivitas dan taati protokol kesehatan. Inilah cara Allah menjaga dan menyelamatkan kita asal kita selalu berdoa kepadanya. Kehidupan dan kesehatan merupakan hal-hal yang bernilai, yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Kalau perhatian kita terhadap kesehatan pribadi kita dan kesehatan orang lain, termasuk di dalam kesehatan iman, inilah saatnya kita mulai serius memberi perhatian terhadap kesehatan tubuh kita. Para tubuh kita adalah bait rokhlus tepat dialah. Semua upaya ini tidak akan jalan dengan sendirinya. Diperlukan diperlukan kemauan yang kuat dan pergumulan yang serius seperti Ayub sehingga kita tidak mempersalahkan Allah dan sesama kita. Oke, hey, terima kasih. Sebagai uh, penutup kita akan membuat rencana aksi apa yang bisa kita buat dalam keluarga? Apa yang semestinya dilakukan keluarga Katolik? Keluarga kita juga untuk menghadapi era new normal. Setelah keluarga Katolik memahami protokol kesehatan dan diterangi Sabda Tuhan tadi, apa yang semestinya dilakukan? Ada usulan untuk rencana aksi kita sebagai satu keluarga. Me apa menyediakan air cuci tangan di depan? Oke, okay. yang belum ada, kita ya menyediakan air cuci tangan di depan. Jadi air cuci tangannya bukan di sini, bukan di apa e, di dapur, tapi di depan. Jadi, begitu kita dari mana-mana sebelum masuk rumah, cuci tangan. Sepakat ya? Se sepakat. sepakat. ya. Nanti kita akan buat. Lalu kita semua menyepakati bersama. Artinya setiap kali kita keluar mau masuk rumah, cuci tangan pakai sabun. Gitu ya? Kalau bapak lupa, bapak diingatkan. Kalau adik lupa, bapak ingatkan. Kalau Mas masyarakat lupa, Mas masandu ingatkan. Begitu. Jadi kita selalu mengingatkan. Lalu yang kedua, eh, supaya kita ketika diingatkan tidak marah. Karena di poin yang terakhir tadi ya, semua upaya itu tidak akan jalan dengan sendirinya, diperlukan kemauan yang kuat dan pergumulan yang serius. Jadi kita sendiri punya niat yang kuat untuk bersama-sama menjaga itu. Lalu yang yang kedua, dari Bapak usulannya Kemana-mana pakai masker Gitu ya, kemana-mana pakai masker Jadi dua hal itu yang, yang kita buat Ya Mas Hevan, isolasi mandirinya dikurangi <laughs> Ya, tahu isolasi mandiri ya Ternyata -pertanya ke kamar Gluntung-gluntung-gluntung Gulung-gulung-gulung gitu kan, nanti dikurangi Banyak aktivitas juga di Di luar, dalam hal ini ya. adalah Olahraga Begitu ya Mari kita satukan semua doa kita, perlindungan kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tutup dengan doa mohon penyertaan Yesus Kristus pada tahun Komunio ini. Mari kita berdoa bersama. Puji, Puji dan syukur, syukur ya Allah ketunggal Maha Kudus, Allah yang esa dalam, dalam cinta pribadi, Bapa Putra dan Roh Kudus, yang hidup dalam persekutuan cinta ilahi yang, yang utuh sempurna. Kami bersyukur kepadamu karena iman yang mempersatukan kami. Rasa persatuan itu kami menikmati dalam persamaan di KBD, di mana kami saling berbagi dalam suka dan duka. Kami yakin akan kehadiranmu di tengah-tengah kami, tengah sebagai umat, umat yang berkumpul dalam namamu. Kami, kami mohon semoga cara hidup berkomunitas kami, mencerminkan persekutuan cinta ilahi, di mana kami saling berbelas kasih dan dipenuhi keraiman serta bermurah hati satu sama lain Kami saling mengasihi, melayani, dan mengampuni Semoga kami semakin berpartisipasi aktif dalam komunitas Saling mendukung dan memberikan diri Dan menjadikan kami sebagai komunitas yang terbuka kepada siapa saja Tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan Semoga kami secara bersama-sama aktif, aktif melestarikan lingkungan hidup, agar sehat dan asri sehingga semakin layak dihuni oleh makhluk hidup. Bunda Maria, doakanlah kami agar semakin erat bersatu, bersatu, dijauhkan dari, dari segala unsur perpecahan dan semakin tahu bersyukur dan bersukacita karena iman kepada Allah, ditunggal yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita hanya sesenak, kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita senantiasa dibimbing dan dilindungi berkatalah yang Maha Kuasa, Bapak, Bapak dan, dan Putra, Amin. Amin. Kita tutup dengan lagu. Nomor berapa, Mas? Siapa lagunya? Hmm? 659. 659. Cinta kasih Allah dicurahkan Dalam hati umatnya Oleh roh ilahi Sumber kekuatan Yang dikurniakan pada kita Walau kaya raya dan kuasa Walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah berkasa, percuma lah tanpa cinta kasih, cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya, oleh Sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita.